Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys pengalaman saya guys Masih makan Ikan gabus Pakai pakan alternatif guys Itu guys Arva ikan gabusnya guys nah, Berhubung di daerah saya susah nyari cacing sutra guys Jadi terpaksa kita cari pakan alternatif yang bergizi guys berprotein tinggi nah ini guys kita pakai daging giling guys Kedaging daging giling ini protein ini guys nah, daging giling ini langsung kita kasih guys ke ikan anakan gabusnya guys lahap guys ikannya lahap sama ditatakin piring gitu guys supaya residu residunya tidak kemana-mana guys jadi tidak terlalu motori air guys ini larva gabusnya guys baru tiga hari saya ambil dari <tuh> alam guys nah ini saya lihat yang bukan ini besar makanya saya ambil guys Alhamdulillah enggak ada cacing sutra tapi dia lahap makan daging giling guys, nah, ini bisa jadi alternatif ini, guys, daging giling, ikan kiter, ikan barakuda ini guys, protein tinggi, bergizi, tuh guys, nah, karena juga lahap guys makannya guys, Nah jadi untuk rekan-rekan, untuk sedulur-dulur yang mau cari-cari pakan alternatif untuk ikan gabus larva gabus bisa menggunakan daging giling guys Hai nah, ikannya makannya lahap guys itu nah, guys karena itu lahap guys makannya guys ya dulur dulu. kalau ada sacing sutra tetap dikasih guys sacing sutranya guys karena bagus untuk pertumbuhan si larva ikan gabusnya guys cuma kalau sementara tidak ada guys bisa menggunakan ikan giling guys Tugas bu uh, berebut dia guys makannya guys lahap dia guys ganas makannya guys daging giling aja nih guys nggak dicampur apa-apa guys segar daging giling segar nah, kalau kita giling masih sisa guys masukin wadah taruh di kulkas guys bisa dikasihin lagi guys segar yang penting segar guys oke itu aja guys pengalaman saya guys semoga bermanfaat semoga bisa diikuti kawan-kawan sekalian yang memiliki larva gabus namun sulit mencari cacing sutra dan Kutu air guys ini salah satu pakar alternatifnya guys pakai daging giling segar guys Alhamdulillah ikannya lahap guys Oke okay, sekian guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh